Halo teman-teman, selamat datang di channel kakak Oke teman-teman, hari ini kita akan mencari mainan lagi teman-teman Oke teman-teman, let's go, kita mulai Wow, ini kakak menemukan wadah teman-teman Ini kakak Alip menemukan wadah untuk mengumpulkan bola dan mainan ya teman-teman Oke, let's go, kita cari mainan nih ya, teman-teman Cucur wow itu teman. ada bola sepak teman-teman. Wow. Itu bola sepak warna apa itu? Itu warna putih dan hitam. Taruh ke dalam wadah. Iya, ayo cari lagi. Cari cari cari. Cari. Wow, itu. Wow. Ada bola sepak lagi, lip itu bola sepak warna biru dan ungu. Ya, taruh ke dalam wadah. Ya, cari lagi cari, cari, cari. Wow, itu kaki li Ada bola sepak lagi, lip. Wow, itu bola sepak warna oranye dan kuning. Taruh ke dalam wadah. Ya, cari lagi cari, cari, cari. Wow, itu li -lip. ya, ambil lagi. Ah, ada bola sepak li -li. Wow, itu bola sepak warna oranye dan biru taruh ke dalam wadah cari ya, alip cari cari, cari cari cari cari cari wow, itu ah, ada dinosaurus Alifah itu dinosaurus warna apa itu Lip? itu warna kuning dan tanduk banyak di ekornya taruh ke dalam wadah cari li. Cari cecil, wau itu alip. Wah, ada ah, bola sepak alip. wah itu bola sepak warna apa, polip. Itu warna pink dan hijau. Taruh ke dalam wadah. ya cari. Alip. Cari cecil, cari, cari. wau tulip. Ada ah, dinosaurus alip. Itu dinosaurus warna merah. Alip, wah, dinosaurus terek rex. Wow, ada dinosaurus. Cari, cari cari cari cari cari cari wow tari ah ada bola sepak alif wow. itu bola sepak warna apa lip itu bola sepak warna apa lip itu warna hijau dan merah taruh ke ada? iya cari lagi cari cari wow tari ah ada dinosaurus Alip itu dinosaurus warna apa? warna hijau. nih. Cari, cari. Itu di itu di wow. itu. ada dinosaurus kepala panjang wow. Kepala panjang warna coklat, taruh ke dalam wadah oke, okay, ayo, kita kesini cari, cari wah, sepertinya sudah habis Alip. Okay, Alip kita akan menghitung apakah masih habis cari sini, cari, cari, cari cari, cari cari, cari, Wow, ada bola bendera besar Alip wow. itu bola bendera seluruh dunia Alip, ya wow. taruh, dalam wadah ya ayo kita hitung alip dapat berapa kita mainan lagi Oke okay, kita hitung sini hitung alip. ada berapa satu bola sepak dua dinosaurus ya tiga dinosaurus merah ambil lagi, ambil, ambil ambil gelip empat bola sepak warna biru dan ungu ya taruh ambil gelip lima bola sepak warna oranye dan biru ya ambil lagi ambil enam bola sepak warna oranye dan kuning 7 bola sepak warna hitam dan putih. delapan bola sepak warna pink dan hijau. Itu bola sepak warna hijau dan merah, taruh ke situ Ali. Iya, ambil lagi Ali. wow itu dinosaurus warna kuning, taruh lagi di situ Ali. Ya, terakhir lagi Ali, terakhir itu dinosaurus, warna apa Alip? itu warna hijau, taruh disitu Alip ya wah kita akan hitung lagi Alip. ada berapa kita mendapatkan semua mainan lip? Alip satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, wow kita mendapatkan sebelas Alip oke Alip, mungkin sekian dulu video dari kakak Alip teman-teman Jangan lupa ditekan tombol subscribe, ya, teman-teman, biar Kakak lebih semangat bikin videonya. Oke, sampai jumpa di video Kakak Alip selanjutnya. Bye bye.